Hei, yo, what up, geng? Balik lagi di channel gua Detektif Slot, ya. Si penyelidik Slot, guys, hari ini. Oke, nih, hari ada gue bawa peralatan di 100 ribu, guys. Ya. Di bettingan 4 ribu, dan langsung saja kita coba ke TKP-nya, di spin cepat, ya. Di spin cepat um, 20 kali aja guys, ya. Oke, di awal-awal kita tarik panjang, guys. ya. Wih, anjir, ini. Kocokan pertama dikasih kali 20 sama kali 8, ya. Tapi sayang banget, tambahnya cuma 1000 coy, ya. Tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga awal-awal, ya. Oke, semoga di... <coughs> semoga di putaran eh di putaran di gameplay kali ini gua bisa cuan jutaan guys ya oke okay. eh apa nih selamat anda telah memenangkan hadiah kaget 200.000 coy ya waduh mantap banget cuy ya 200.000 ya hadiahnya memang mengagetkan sekali ya ya siap eh, di sini gua mau informasikan kalau gua masih setia main di gameplaynya retro 777 guys ya situs paling gaso dan dia percaya si Jagad raya nih ya gila nggak tuh ya si Jagad raya tuh Oke jadi buat semua yang bingung cari situs yang gacor, situs yang situs yang anti rungkat cuy Ya ini gua rekomendasikan buat kalian semua gaskan langsung ke retro 777 guys. Ya. Ingat, 7-nya 3 kali cuy, ya. Jangan sampai salah ya. Oke. Okay. Oke, okay, ini masih belum ada aroma-aroma aroma-aroma kegacoran guys ya. Tapi gak apa-apa tapi nggak apa-apa ya, karena gue detektif ya, gue sabar-sabar nih ya, gue sabar olah-olah TKP-nya, "Oi, oh, udah bagus banget cuy ya?" Ayo dong, kalau nggak diangkat sketchernya dong, aduh, sama sekali nggak dikasih ternyata cuy ya, anjir lah. Tapi gue nggak mau pesimis ya, gue nggak mau pesimis, Dengan pola racikan pola, rakitan gue sendiri ya, gue yakin bisa bawa pulang jackpot ya. Oke, ini tambal 15.000 ribu dikali 3 cuy. Oke, masih dipecahkan di sini. Sip, jadi... 19.000 dikali tiga 58.000 ya lumayan ya rokok sebungkus ya. Oke kita coba di betting selanjutnya ini gua naikkan bettingannya DC nya gua on kan langsung kita gaskan di spin turbo 30 kali ya. ini gue tarik panjang ya ya kita lihat ini di 30 spin ini ada apa isinya guys ya Oke jadi karena uh, <tuh> yang lagi nonton ya kalian lihat kalian apa kabarnya nih guys ya gua udah ayin kalian semuanya setiap selalu dilancarkan rezekinya dilancarkan juga segala segala urusannya dimanapun kalian berada ya Oke jadi kalau udah didoain agak tahu diri sedikit sedikit di, uh, dibantu like dibantu share sharenya ke teman-temannya sekiranya penggila sloter kayak gua juga guys ya dibantu subscribe jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dari detektif ya oke diangkat nih sama kakeknya ya lagi lagi, tambelnya kecil. Memang udah kebiasaan kakeknya, udah mendarat daging itu ya, di darat, di, di badan dia itu ya. Ui, apa lagi nih? Wah, dapat hadiah lagi kita coy, berapa nih ya? 100.000. Ya, enggak apa-apa, enggak penting banget kita skip aja ya. Hebatnya udah dapat hadiah ya, udah gak saja. Oke. Okay. Jumperet kali 20 di skip anjir, lah gila-gila. Ini nih ya, ini nih ya, memang kebiasaan dari kakek-kakek selain ini ya. Nggak berubah-berubah coy dari dulu. Oke, okay, dikasih sketcher gratisnya coy ya. Ini yang gue cari-cari guys ya. Ini yang gue cari-cari akhirnya dikasih juga sketchernya. gue kira masih diselundupin sama kakeknya ternyata udah dikasih nih? Oke, okay. kita lihat aja sama-sama di sini. isi sketcher ini ada apa ya? Jebret kali lima Kali empat Waduh dia skip Anjir lah Dia skip juga lagi Aduh Waduh ini banyak banget dia skip guys ya. Tapi enggak apa-apa yang, yang pen, mana tahu Ada petir-petir Gediknya coy gila Angkat lagi dong kek Angkat lagi dong kek Aduh Ayo angkat okay. Aduh Sedikit lagi ni Ya cuma dikali lima coy, ya Tambah 44 ribu dikali lima, tapi nggak apa-apa lah ya. Dikasih nas 224 deh sangat disayangkan coy ya. Oke, ini tambal yang mantep ya. Ini tambal yang mantep, ini tambal paus nih coy. Ih anjir, darah tani, nggak mau diangkat, sama kakeknya. Oke, disini diangkat kali dua sambil 19.000 dikali tujuh coy 134.000 ya jadi seperti biasa uh, seperti biasa ya gue bilang ya kalau sketser gratis itu sama dengan profit coy. Kenapa ya di, uh, di mana kalau kita mau sketser itu ya harus beli ya tapi di sini kita dikasih sketser gratis ya jadi sketser gratis kemenangan 500.000 sekian coy, ya Jadi sketser gratis dikasih profit segini ya mantep banget lah coy ya. Ini kalau udah bisa tembus satu juta ini gue caw aja nih guys ya. Wah ternyata oh ya tembus satu jutaan guys ya. Ditambah dengan hadiah-hadiah kaget tadi ya. Jadi kalau udah profit gini memang enaknya caw aja coy, takutnya kita disedot lagi ya. Seperti tips entry yang selalu gue bagikan buat kalian ya. Jadi buat kalian semua juga yang mau join ke grup Telegram kan gua gue bisa. Uh, maksudnya gue cantumin link linknya di kolom komentar Kalian bisa join ya Kalian bisa join di grup Telegramnya bareng gue di sana Di sana juga ada informasi-informasi penting guys, ya guys Contohnya seperti update pola 1 kali 24 jam guys ya. Dan informasi-informasi jam gacor guys ya Seperti hari ini gue main di jam 10 malam guys ya. Jadi uh, di grup Telegramnya Makanya informasinya kalau bahwasanya hari ini tuh jam 10 malam Lagi gacor-gacornya guys ya Jadi hari ini gue selalu uh, jadi hari ini gue olah TKP juga ini ya. TKP-nya apa ya? Ini Gates of Olympus ya. Oke. Okay. Wah Memang kalau udah profit gini enaknya caw sih ya. Ini gua agak ngeri juga. Kalau disedot kayak gini kan sayang duitnya ya. Oke. Okay. Dua spin terakhir ya. Ayo last pinnya waduh enggak dikasih lagi okeylah thank you bagi semua sudah nonton mudah-mudahan rezeki besar selalu mendapat kalian sekian olang TKP hari ini adios